Hai kalian udah nyiapin belum nih buat masa depan? Kalau memang sih udah. Berikut tanda kamu udah perlu sama masa depan. Cek this out. Nah yang pertama, memiliki mimpi dan tujuan hidup. Kira-kira tujuan Womers kedepannya seperti apa sih? Yang kedua, memiliki penghasilan tetap. Yang ketiga, memiliki experience dan skill baru setiap ada kesempatan baru. Yang keempat, memiliki persiapan masa depan. Nah untuk mempersiapkan masa depan kamu, yuk Cicil masku.